Bapak Pingwe, hemat, murah, turmaram. Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tung swastiastu, namo budaya. Halo Sobat Lintinger, jumpa lagi dengan saya di channel Lintinger. Semoga para subscriber channel Lintinger dimudahkan segala urusannya dan diberikan kelancar kelancaran dalam bisnis. Pria ganteng itu relatif, tapi pria yang mau melinting dia itu namanya pria kreatif sobat Lindinger, kali ini saya akan memberikan tutorial melinting rokok tingwe dengan menggunakan alat hand roller seperti ini penampakan ini alat linting manual tipe hand roller aktif bisa mana ada beberapa jenis ukuran tipe ya seperti ya ada ukuran mil reguler dan DC eponik Juga video ini bermanfaat bagi sotofidikersialnya Bisa menjadikan panduan bagi teman-teman Sampai selanjutnya Kita pertama kali Sipak video saya selanjutnya nah, Kita akan memberikan tutorial Bagaimana melintik pokok ini Dengan hasil yang rapi tentunya. teman Oke, kita nah, akan melintikan Kita akan pakaikan lama kita siapkan alat penting e ini. ini. ini ukuran mil. kemudian kita siapkan lengkapan yang lain coba ditingat. ini ada papirnya. ini replika rokok sampo mil ya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 tembakau kita gunakan tembakau raci an patrian ya campur ambil dan ini ada lubang fungsinya untuk mengunci dan membuka ya. Karena sobat dindingan, jadi pertama-tama kita siapkan alatnya, ya. Jadi, ini ada lubang untuk kunci dan membuka, ya Jadi, pertama-tama kita masukkan filternya boleh dimasukkan di sisi ini atau dimasukkan ke sisi sebelah kanan atau kiri tergantung sobat finger. Biasanya terbiasa di sini. Nah, satunya telunjuk saya untuk menahan ini supaya tidak lepas. Kalau tidak ditahan biasanya lompat Nah ini. saya gunakan telunjuk saya untuk menahan kemudian setelah filter ini dimasukkan kita tahan dengan telunjuk lalu kita masukkan tembakau tembakau nya kita masukkan seperti, seperti ini sobat lalu kita ratakan nah ini di bagian ini yang penting ini sobat dengan ini padatkan supaya tidak kosong isinya seperti ini dan usahakan tembakau jangan sampai masuk ke bagian filter nanti akan menyebabkan e, nongol ya timbul ya e, tembakau ini di bagian filter ini. setelah rata kita masukkan tembakau nya seperti ini kita tekan ini ada kita tekan ke depan seperti ini lalu kita putar, kita tarik bagian satu ini seperti ini, kita tarik. lalu kita raba bagian bawah ini, kita tekan mana yang masih kosong ya. kalau dirasa sudah rata padatnya, tidak ada tembakau yang masuk ke bagian filter. selanjutnya kita masukkan uh, Papirnya ya, seperti ini. Tapi, kan. kita masukkan selanjutnya. Kita siapkan papirnya seperti ini. Papir. kita masukkan karena sini ada mereknya. Jangan sampai terbalik, bagian yang ada capnya di bagian luar ya bukan di bagian dalam seperti ini nanti kalau seperti ini akan terbalik Tertutup, ininya nggak kelihatan kita balik yang di depannya seperti ini dimasukkan ke selas selanya seperti ini Dan. setelah rata kiri kanan Lalu kita tarik pelan dia akan tertarik dengan sendirinya berada di nah. sebelum habis ini disisakan kira-kira seperti ini lalu kita lem, kita lem. Kita tarik. seperti ini kita siapkanlah dan seperti ini telurnya Di land, baru kita tarik lagi. Kita putar ketika dirasa sudah bertemu, ini cukup putarannya. Jadi, jangan diteruskan, nanti menghasilkan rokok uh, kurang rapi. Coba ya, ini, ini ada kunciannya. Kita buka, kita buka, kita tarik belakang seperti ini. Ini juga kita tarik akan muncul seperti ini cepat di rapi ya hasilnya ya. sangat mudah untuk ukuran membuat rokok secara manual ya seperti ini seperti ini ini hasil Dinding tadi ya, seperti dengan menggunakan alat controller Ini sangat mudah sekali ya, hasilnya pun rapi. Ini nyaris mirip dengan rokok, buatan mesin ya. tadi sobat lintinger tutorial tentang melinting manual dengan menggunakan alat hand roller mudah bukan? sobat lintinger boleh perhatikan cara membuat rokok anyway. Eh, karena sudah jadi sekarang kita pakai rokok. Baiklah Asap, asapnya kita nikmati aroma dan rasa dari rokok dari tembakau, pacian, mil ya, akhirnya juga Replika dari Rokok Mil Mirip Oke, Demikian tadi Sobat Lindingar Dimanapun berada Para pria-pria kreatif Pria hemat pencinta tinggi Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe Like dan komen Serta share Saya doakan Semoga Segala urusannya dimudahkan Dan rezekinya dilancarkan Bagi para subscriber Lindingar saya lah tembakan Indonesia saya lah rokok inwe. rokok tinggi hemat murah rem. ciao